kabar bahagia dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabat, kita awali dengan tentunya postingannya Bunda Lesti Kejora satu jam yang lalu ini baru saja mengunggah foto kebersamaan dengan Kak Syifa Haju Masya Allah, luar biasa idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian banyak orang mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diperlancar segala urusannya. Amin. Dan kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti. Kangrat sayang Shiva Haju kalian harus nonton ya katanya itu informasi dari Bunda L. Warga Konoha harus nonton film dari Shiva Haju. Komentar pun tentunya beragam. Begitu banyak respon yang positif diberikan. Di antaranya persahabat dari akun official Adi Collection yang ikut menanggapi Masya Allah kebarakallah, orang-orang hebat, sukses selalu semuanya Congratulations, wa shiva amin, masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan silaturahmi pun tetap terjaga dan terjalin dengan baik kita lihat juga ada jawaban dari Kashifa Haju di situ berkomentar, masya Allah, makasih sayangku, sayang kalian selalu, ah, masya Allah banget Bentuk support dan dukungan dari sahabat untuk sahabat, masya Allah. Kemudian kita lihat juga persahabat di postingannya Kak Manoj Punjabim, persahabat ya di sini mengunggah. Foto, ini juga memang semalam Ternyata ada Bunda Leslie dan Papa Bilar juga di unggahan ini Kita lihat informasi juga yang kita dapatkan Press Conference dan Gala premiere. Bismillah kunikahi suamimu Dengan antusias fans yang sangat luar biasa Advanced Ticket Sales sudah dibuka Serbu tiganya sekarang dan jadilah saksi pertama pernikahan Jati Malik, dan Hanya Mulai tanggal 23 Februari 2023 di seluruh bioskop Tuh persahabat informasi penting banget nih untuk semuanya Hingga banjir komentar juga dari para fans Leslar Di antaranya persahabat dari akun Nurjana1987 Semoga sukses filmnya Shiva Ikut komen karena ada foto idolaku Leslar Wow Ada juga tanggapan dari Fatihnya Leslar mengatakan Masya Allah ada Leslar Luar biasa karena ada Leslar, para fans mampir ke unggahan ini. Kita makin kagum, persahabat. Begitu banyak dukungan, begitu banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai Leslar Family. Untuk berikutnya kita lihat juga, persahabat. Di sini ada postingan dari Kashifa Haju yang mengunggah foto bunda Lesti dan Baby El. Namun kita dibikin salvo juga dengan kalimat. Sayang, sayangku, Lesti Kejora, si baik hati masya Allah. Wow, emang BBL menjadi sorotan banget. Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Makin hari, makin ganteng, makin gemes, makin soleh, makin pintar. Luar biasa. Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat, kita intif outfitnya Abang L. Persahabat ya, dimulai dari baju yang dipakai oleh BBL, merek Zara, mencapai Rp rupiah dan untuk sweater yang dikenakan oleh BBL, merek Gucci mencapai Rp 5.905.000 Dan untuk celananya dibanderol seharga 1.600.000 1.600.000 dan untuk sepatu yang dipakai oleh Abang El, ini mereknya Dior, mencapai 10 10.313.000 rupiah. Masya Allah, keren banget ya. Outfitnya Abang Fatih luar biasa. Mudah-mudahan, tentunya rezekinya lancar, berkah, barokah, dan semoga bisa nular ke kita semuanya rezekinya Leslar Amin. Kemudian juga selanjutnya sahabat "Kita lihat di postingannya Abeni Mulyana Sofian." Satu jam yang lalu juga mengunggah, tentunya momen foto di acara pernikahan Ada Abang Fatih, ada Panda, ada Masya Allah, luar biasa Sehat selalu, berkah barokah. Dan mudah-mudahan persahabat ya untuk keluarga besar Leslar selalu, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin Kemudian juga persahabat, selanjutnya kita mampir ke unggahan Kak Mulani Sanjay, persahabat ya Ini memposting foto bareng Bunda Lesti Namun kita dibikin salfok banget kalimat caption yang ditulis Akhirnya setelah sekian lama, jumpa dengan Lesti kejora Thank you for coming to Gala Premier. Bismillah kunikai suamimu Masya Allah, Bunda Lesti Di luar sana begitu banyak orang-orang yang sayang Begitu banyak orang-orang yang mencintai Mudah-mudahan tentunya begitu banyak